Sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bearish dan bertahan di bawah area 105.60 karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bearish ke sekitar area 101.98. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101.